Bagi teman-teman nanti yang berminat, pokoknya kontaknya kita cantumin di deskripsi ya. Nanti bilang aja dari channelnya Derosa Auto ya. Nanti yang nonton pasti dikasih harga special price ya. Pak? Special price untuk viewers Derosa Auto. Betul sekali. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, okay, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton channel Derosa Auto yang sudah stay nontonin terus ya. Jangan di-skip, pokoknya kita akan informasikan atau membagikan informasi seputar stok dari showroom-showroom yang akan dijual ke teman-teman Derosa Auto ya. Kali ini saya ada di Mamin motor ya bang ya betul Betul ya kebetulan ditemenin langsung staff marketingnya yang akan membagikan informasi yaitu bang bang Arif bang Arif yes. ya oke okay. bang Arif ya kita ada di channelnya auto kita akan bagi-bagi informasi nih bang Oke okay. ya okay. stok-stoknya punya Mamin Motor ya, ya. oke okay. bang Arif yes. sebelumnya nih Uh, boleh diinformasikan dulu untuk alamat Mamin Motor ada di mana, Bang Arif? Alamat Tuan -tuan. Mamin Motor ada di Jalan Repus yeah. Pitek, nomor tujuh yeah. 17, Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Sebelah Siap. di Ada tempatnya di sebelah kampus Unpam 2. Unpam ya? Iya, Unpam 2. Ah, jadi kalau misalnya cari di Google Map, nanti tinggal ketik aja Mamin Motor udah Mamin ada Mamin ya, Niaga Bang? Motor 2. Nah, Mamin Niaga Motor 2 ya? Iya. Yeah. Aa, atau nanti patokannya Universitas Pamulang yang baru ya? Ya, Pamulang 2 betul. Pamulang 2 ya. Siap, nomor teleponnya Bang Arif? Oh, telepon saya ada di 082123731374. Mm. Kalau nggak nanti tampilin di deskripsi aja ya. Bang. Betul, betul. Nanti kita akan cantumin di deskripsi. Jadi, teman-teman yang mau nanya, jangan lupa lihat deskripsinya ya. Ya, siap. Nah, karena di momen motor ini mobilnya keren-keren, oke-oke, kayak ke kece -ke -ke, dan DP-nya murah-murah ya. DP murah, semuanya Betul, siap. Oke, Bang Arif sebelumnya nih, nah. keuntungannya beli di Mamin Motor ini apa, Bang? Keunggulan beli mobil di Mamin Motor banyak banget nih, Bang. Iya. Salah satunya adalah kendaraan dijamin bebas tabrakan besar dan bebas banjir. Bebas banjir, ya. Jadi, Betul. semuanya ini di Mamin Motor telah lulus inspeksi lebih dari 150 titik dari tim inspektor dari Olex Autos betul sekali kemudian dapat garansi mesin selama ah. 30 hari dari Olex ah. ada garansi mesin dan transmisi satu tahun dari showroom, dari showroom dengan syarat ya? dan ketentuan berlaku betul kemudian sekali. ada free jasa servis dan diskon oli sampai dengan 18.000 km atau 18 bulan atau 18 bulan, ya. ya betul sekali Nah, kebetulan mawin Motor memang bekerja sama dengan OLX juga ya Bang ya? Betul Betul sekali, jadi memang warantinya juga oke dan juga nanti ada free service segala macam ya Bang? Betul Lebih lengkapnya nanti langsung telepon aja ke Bang Ari Ya, langsung ke ya, ya? saya aja <laughs> Nah, terus uh tahun berapa aja tuh bang yang digaransi bang kita garansi dari tahun 2013 ke atas 2013 ke atas ya, ya betul ah, yang free service juga sama ya Sa kalau free service semua unit semua unit ya semua unit siap. free service nah berarti udah jelas ya teman teman ya tinggal langsung aja kontak tanyain unit mana yang mau dibeli ya, ya siap. siap oke teman teman, gak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke unit yang pertama ya ini ada Aila ya tahun berapa nih bang Aila tahun 2021 tahun 2021 ya, ya. nah ini Uh, tipe-nya apa nih bang? Tipe X manual tahun 2021 Tipe Kilometer masih 10 ribuan Sepuluh ribu ya? Sepuluh ribu Nah ini mobil second rasa baru Mobil Kilometer. second rasa baru Sepuluh <laughs> ribu ya bang Kilometer 10 ribu. Betul sekali Nah ini pajaknya bulan 12, 12 ya bang ya? ya? Masih panjang Ini tanggerang Tanggerang ganjil Tanggerang ganjil ya? Kenapa eh, kenapa Tangerang eh, nah, tanggerang genap ya bang ya Siap Nah ini di berapa bang harganya bang? Untuk harga cash kita buka di 1,25 1,25 ya Harga cash 1,25 Untuk paket kreditnya bang silahkan Paket bang. kredit DP cukup 5 juta 5 juta? DP 5 juta Goceng? Cicilan 3 jutaan Cicilan 3 jutaan ya? Atau 100 ribuan per hari Per hari seratus ribu Ya DP goceng teman-teman Nah yang punya ya. duit goceng karyawan Atau pengusaha Atau apapun ya Ya bisa. Nanti langsung aja telepon ke Bang arif ya bang? Ya langsung hubungin saya aja Mantep ke Kita mantep, bantu ya, semuanya yang sampai approve <laughs> Ini mobil second rasa baru DP goceng ya, ya. rosa lama-lama pokoknya ya bang ya? ya siap unit yang kedua bang Tuh, oke bang ini yang unit kedua warna kuning nih bang unit kedua sama kayak di sebelah <laughs> Ayla juga tahun 2021 Ayla 2021 tapi ya, ini yang R manual R manual 1200 cc bang. 1200 cc 1200 cc ini kilometernya berapa bang kilometer sekitar 30 ribuan 30 ribuan masih rendah juga teman-teman ini pajaknya Jakarta Barat ya kan plat genap Ya teman-teman Nah nyati Ini antik nih kuningnya ini banyak yang nyari nih Ya warna unik Betul nah, Harganya berapa bang? Harganya sekitar buka di 145 juta aja bang 145 ya 145 Nah untuk paket kreditnya bang? Paket kredit DP 15 juta angsuran 3,5 selama 5 tahun DP 15 juta angsuran 3,5 selama lima tahun Lima tahun tuh teman-teman ya Jadi yang cari-cari mobil bekas rasa baru ini ada dua unit Langsung aja telepon bang Arif ya Ya siap Siap ya kita lanjut lagi bang Siap Ini ada Karimun ya bang? Ya, Karimun Wagon. Karimun Air. Wagon R, Matic ya bang? 2018. Wah, ini jarang nih Karimun Wagon Matic nih ya. 2018. 2018. Kilometer berapa bang? Kilometer di 70 ribuan. Kilometer 70 ribuan. Ini kebetulan plat Bogor ya bang? Plat Bogor. Plat Bogor ganjil teman-teman ya. Nah ini harganya dibanderol berapa, Bang? Harga cash kita buka murah aja, Bang. 113 juta. 113 juta untuk Karimunnya ya. ya. Untuk paket kreditnya? Paket kredit kita dengan angsuran murah. ah uh Enggak -uh. sampai 2 juta. 1,9. 1,9 dengan DP? Dengan DP 35 juta. 35, teman-teman, dapat Karimun Matic wagon, wagon. tahun 2018 ya, ya, Bang ya. Cicilan murah Cicilan 60 ribuan murah, per hari. Pokoknya 60 ribuan per hari ya. Ya. Pokoknya buat online juga bisa ya, Bang. Bisa WhatsApp. <laughs> Siap, Bang. Oke, kita lanjut lagi nih, Bang. Ada Terios, Bang. Ya. Ya. Terios ini tahun berapa, Bang? Terios, tipe TS Extra tahun 2014. Matic. TS Extra tahun 2014. 14 matic ya, teman-teman ya. Metik. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer masih 60.000-an. Masih 60.000, masih sedikit, teman-teman. Nah, ya. ini juga pajaknya ini Tangerang ya. Tangerang. Ya Tangerang ganjil teman-teman. Jadi yang cari Toyota Extra 2014 matic ada di Mamin Motor dengan harga Bang. Harga cash kita buka di 140 juta. Harga cash 140 Uh, untuk paket kreditnya ya bang? Paket so, kredit kan? DP 15 juta angsuran 3,5 DP 15 angsuran 3,5 Ya teman-teman ya, Nah kalau mau nego langsung aja ya bang? Nego langsung aja ke saya Langsung ke saya aja bisa, Siap 24 betul. jam siap nah. sedia Kalau DP di bawah 15 masih bisa nih bang? Masih bisa nego silahkan Masih bisa nego ya. ya? Boleh ya Nego tipis lah kalau dp Nego tipis ya. <laughs> ya Udah murah soalnya <laughs> Siap udah murah teman-teman ya dapat serius ya uh, Siap Oke okay, kita lanjut lagi bang Oke okay. Oke Bang, kita lanjut lagi ada Daihatsu Senia ya Bang ya. Ya. Nah, ini tahun 2000 2013. 13. Ya. ya, tipenya apa nih Bang? Tipe R Sporty manual. Tipe Air Sporty manual, teman-teman. Ya. Dengan kilometer? Kilometer di 120.000-an Bang. Kilometer 120.000 ya. ya. Nah, ini pelatnya juga ganjil Jakarta, ganjil. Timur. Jakarta Timur ya Bang. Ini ya. atas nama pribadi atau pro apa PT Atas bang? nama pribadi. Atas nama pribadi. ya? ya. Siap ya. Nah, untuk harganya Bang, silakan Bang. Harga cash kita buka di 124 juta aja. Harga cash 1.24, ya kan? Kreditnya? Paket kredit DP 15 juta, angsuran 3.5 DP 15 juta, angsuran 3.5 Udah dapet Xenia tipe R Sporty ya, Bang ya? ya? Tahun betul. 2013 13. Nah, cakep pokoknya ini baru, udah dicek semua ya, Bang ya? Pokoknya. Udah dicek semua Semuanya ini sudah diinspeksi Gar Sudah diinspeksi ya? Ya. Nah, garansi mesin aman ya? Garasi mesin aman, aman silakan. pokoknya Siap, kalau gitu Oke okay. Nah, kita lanjut lagi ada Panther Mobil Panther, Badak Isuzu Panther tipe Isuzu LMM. Panther Tito tahun 2017 manual. LM 2017 manual ya. Nah ini warna silver. Pajaknya plat Bekasi Kabupaten. Bekasi Kabupaten ya bang ya? ya. Bekasi Kabupaten dan ini platnya genap teman-teman. Kilometer hmm. berapa bang? Kilometer 170 ribuan kilometer seratus tujuh teman-teman ya. nah untuk harganya boleh bang? harganya kita buka di seratus delapan juta aja. seratus delapan puluh? untuk paket kredit dp mulai dua hmm. puluh juta. angsuran empat koma selama lima tahun. angsuran empat koma ya? dp dua puluh juta ya bang ya? dua puluh lima juta. dua juta ya. nah kalau yang mau nego-nego diangkat 20 dua up dikit ya kan? boleh nah, boleh langsung. Nanti ya, bang, angsuran ya. bisa turun. angsuran bisa turun ya? bisa turun. Siap, angsuran juga masih bisa turun teman-teman. langsung telepon bang arif ya. ya. oke kita lanjut lagi. Ini ada Agia. Agia. tahun? Toyota Agia TRD matic tahun 2015. TRD matic tahun 2015. Ya. Ini platnya Jakarta Utara, ganjil, teman-teman. Kilometer berapa, Bang? Kilometer masih 70000 ribuan. Kilometer 70.000, ribu, teman-teman, masih antik juga hmm. ya untuk tahun 2015 ya. ya. Nah, harganya, Bang, silakan. Harga cash kita buka di 115 juta aja, Bang. Harga cash 115 juta ya. Hmm. Nah, untuk paket kreditnya? Paket kredit DP 10 juta angsuran 3 jutaan. Nah, DP ceban lagi itu, teman-teman ya. Tadi ada yang DP goceng, ini harga DP ceban ya kan. Ya. Masih bisa kurang enggak, Masih bisa kurang. Masih bisa silahkan. kurang ya. Hubungi saya, hubungin saya aja nanti hubungin, kita ya. polisikan, Iya, betul. Sambil cek unit, teman-teman, diajakin boleh, ngopi. Ya, boleh, sambil cek unit, sambil nego-nego, sambil ngopi boleh silahkan di Siap. Mantap pokoknya di Mamin Motor, mobilnya cakep-cakep dan murah-murah ya. Iya. Kita lanjut ke sebelah kali ya, Bang ya? Oke, siap. Boleh, yuk. Dulu. Oke bang, kita lanjut lagi nih bang, ya ini ya. ada Ayla tahun ini sama kayak tadi, yang pertama tadi Ayla ya? X manual 2021. Ayla X warna. manual 2021, cuma beda warna ya? ya. Ini yang 1000 cc bang. 1000 cc. 1000 cc. Nah ini kilometer berapa bang? Kilometer 20 ribuan. Kilometer 20 ribuan. Uh, harganya, Bang. Harga kita buka di 125 jutaan. 125, DP goceng. Ya. DP 3 juta. Oh, 3 juta. <laughs> DP, 3 juta. <laughs> DP 3 juta. DP 3 juta. DP 3 juta mah. lebih murah dari yang tadi ya. ya. Ini ya. Nah, ini kebetulan platnya plat Bogor ya, Bang ya. Plat Bogor, Pak. Betul, plat Bogor. DP 3 juta pokoknya udah bawa mobil langsung Ayla yang 1000 cc manual ya. Ya. Siap, Bang. Oke. Lanjut lagi, Bang. Lanjut. Ini ada Senia tahun 2000. Senia tipe R standar Matic 2016. Air standar Matic 2016 ya. ya nah ini platnya juga bekasi ya bang ya bekasi kota bekasi kota nah kilometer berapa bang kilometer di 130 ribuan 130 30.000 ribu ya teman-teman ya kaki-kaki semua metik udah aman ya bang aman semua aman pokoknya ya nah harganya di bandro berapa bang harga cash kita buka di 145 juta aja bang harga cash 145 paket kreditnya paket kredit dp 15 angsuran 3,6 Angsuran 3,6 dengan DP 15 juta ya. ya, Kalau mau nego langsung ke Bang Arief ya. Boleh, silahkan Nanti dikasih ya dengan DP 12 atau 13 juta ya Bang <laughs> Boleh, Bang. boleh, bayang aja, <laughs> aja ya. Oke, okay. Bang, ini ada Mobilio Bang Mobilio, kebetulan ini mobil siap kirim Oh, udah, udah di udah, udah, udah sold out ya? Iya, sold Kemarin Udah sold, ya. terjual di 149 juta 149 teman-teman, udah sold Udah kita nggak usah bahas ya Daripada nanti ada yang nawar ya Bang Oke, okay, ya. siap <laughs> Nah, ini ada Mobilio lagi deh Bang ini ada Mobilio E manual 2017. Mobilio E manual tahun 2017 yang udah facelift ya bang ya. Udah facelift. Sudah facelift. Matanya udah sipit. Sudah matanya sudah sipit ya. Ya. Nah ini kilometer berapa bang? Kilometer di 115 ribuan bang. 115 ribu ya, ya. kurang lebih ya. Ya. Oke. Nah ini kebetulan pajaknya Jakarta Utara Flat ganjil ganjil ya teman-teman ya. ya. Kalau yang nyari manual manual tahun 2017. Nanti bisa kontak Bang Arif ya. harganya Bang, silakan. Harganya bang. kita buka di 165 juta aja Bang. 165, ya, ya, cashnya ya. Cash. Nah, kalau kredit Bang, kredit DP 18 juta, angsuran 4 setengah. DP 18 juta, angsuran 4,5 juta, ya. Hmm, selama, nah, 4 selama 4 tahun, kalau mau 5, 5 tahun. tahunnya 3,8 juta. Nah, kalau mau 5 tahun, 3,8 juta, pokoknya bungkus. Bungkus, ya bang ya. Siap. Nah, di Mamin uh, Motor ini memang banyak banget unit unitnya ya. Kalau kita review satu-satu. Nanti pasti durasinya akan panjang banget ya yeah. kan? Takutnya teman-teman bosan. Yeah. Kita sedikit-sedikit aja ya Bang ya. Nah ini ada Livina, Livina ya ya? X 2015. 2015 matic. 15 matic, ini ada R3. R3, Dezamatic 2017. Deza matic 2017 nah yang banyak dicari untuk travel nih Luxio. Luxio X manual 2019. X manual 2019 dan ada MPV, MPV ya. MPV GL 2016. MPV GL tahun 2016. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang cari mobil-mobil telepon aja bang Arif ya siap A di Mamin mobil ya Mamin mobil Mamin ya? motor Mamin motor <laughs> Mamin motor pokoknya ya Nah bagi teman-teman nanti yang berminat pokoknya kontaknya kita cantumin di deskripsi ya nanti bilang aja dari channelnya Derosa Auto ya nanti yang nonton pasti dikasih harga special price ya bang? special price untuk viewers Derosa Auto betul sekali Oke okay. Terima kasih teman-teman. Pokoknya di mamin mobil ini, di mamin motor, sorry, banyak banget uh, mobil-mobilnya. Pokoknya bagus-bagus. Saya udah cek juga tadi samping giler saya yang <gifat> Jadi kepengen beli lagi gitu kan? Cuma cicilan masih banyak bang. <gifat> Tutup dulu bang yang lain bang. <tutup> kalau dulu. kita tukar tambah, kita juga melayani tukar tambah bang. Nah, untuk tukar tambah juga bisa tuh ya? Bisa, bisa banget ah, di sini. Bisa banget. Jadi kalau ada teman-teman Ngeliat mobil yang di sini tertarik. Nah, ternyata angsurannya masih tinggal sedikit nih. Mau tuker tambah bisa ya, Bang? Bisa ya, banget. Atau nah. mau upgrade, katakanlah punya cash, mau Betul. upgrade kendaraan yang lebih muda, boleh silakan. Betul. Ya, pokoknya uh, semua solusi bisa dicapai. Yang penting konsultasi dengan Bang Arif. Ya. Ya. Oke, okay, ya. Bang Arif. Oke. Okay. Makasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Pokoknya sukses terus ya. jualannya. Amin, amin. Sukses terus buat Drosa Auto. Amin. Siap. Kalau gitu terima kasih banyak. Kontak aja Bang Arif. Yes. Ya, gak usah ragu lagi di Mamin Motor Ya kan, saya doain yang nonton dapat rezeki banyak Amin, amin, amin, Betul, amin Betul, ya kan Kalau dapat rezeki banyak beli, beli mobilnya di Mamin Motor Betul, sekali. <laughs> Terima kasih banyak ya Bang Arief, makasih Yo, ya Sama-sama, Bang hidayah, kita ketemu lagi nanti ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di channelnya Berosa Auto